Mami papi atau sumur bor, masih kecil lagi sudah panggil mami, mami papi. Mungkin besar nanti dor main ceci maki. Oki doki dong sudah orang asli. Ini bukan Tua, mungkin karena lataran cinta, kecil-kecil paksa kecil, jadi mami papi tipe-tipe tipe di tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe. Lihat orang saja saham, mau banding belum pasang cincin, dong, so banyak salting. Bagaimana dong pintar bagus, sambung idol, so, sup aku taruh baku lagu dulu. Baru modifikasi, jangan remix sama nanti kamu lenceng Tuhan tahu awas nanti jadi lonceng. Sumpah, sumpah baru lihat kamu sekarang. Seperti lomba sumpah unjuk nama berlomba, nama asli berubah Tuhan. Para paksa yeah. alesan curiga takut kalah Duk uh -huh. kasihan kalau kalah jangan marah Jangan marah sampai Kenastrom karena lihat dong Sudah bukan om karena main di kolom Mami papi sudah jadi tradisi Komunisi tidak perlu basa-basi yes. Kids zaman now dorang bikin tahu tahu, Kalau baku dempet itu dorang mau-mau Sejadi salting otak hampir tak kancing Bim salah tim ya, ya. papi yeah. Belum sah depan mimbar Baku tiktok sampai tambah lebar Masih kecil kencing belum lurus Baru tak kancing lapis jurus-jurus Tampung minta bantu orang tua Ingus masih jatuh mai tua Pandil tua Cipika cipiki iblis dorong kepala bawah Suatu waktu cincin ingin